Dari ngolipung ayo mulai saiki gak lereng se bulan redhek mangan se ya yo wes wes wes Wes, <laughs> wes, bapak yo wes mulai, wes tekoma, boleh sampai anong Yunan. Iya wes. Wes. Kuat om, mulai. Iya wes, wes, nah. bareng ya sama nengifdul taya, bareng ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau menjelaskan sesuatu tentang video tadi ya guys. <tuh> jadi di video itu sebenarnya dia adalah nenek saya dia adalah ibu dari bapak saya ya dia biasa saya panggil embo ya jadi ceritanya hari selasa itu bapak kesini kan ya karena hari kamis e, di tempat aku ada acara yasinan gitu nah jadi bapak nginep di sini sejak hari selasa selasa sore terus embo ini dia itu Orangnya memang pikun, nah dia pikir bapak di sini sudah lama, bahkan dia mikirnya kalau di sini tuh ada apa-apa gitu. Nah tadi pagi sebenarnya bapak sudah pulang, pulang jam setengah tujuan pagi setelah Eril berangkat sekolah, itu bapak berangkat, terus nyampe di rumah itu sekitar jam setengah sepuluh. Ternyata eh bukan jam setengah sepuluh ya jam sepuluhan, nah ternyata di jam yang sama atau ya selisih sedikit lah dari itu mbok ini, dia minta bantuan ke tetangga aku, namanya mas wawan, dia itu minta disuruh nganterin ke lamongan jadi mbok ini minta dianterin ke lamongan, ke tempat saya akhirnya, dianterin lah itu sempat diput, diuter uter apa itu sempet muter-muter gitu, sempet di hmm, diulur lah waktunya ya, diulur. ternyata si mbok ini tak pah, e, tahu kalau dia itu di muter-muterin di muter situ doang gitu ya setelah itu mbok bilang, lah kok mbok uter utarn di sini tok gitu. kok kok kamu kamu puter puter di sini doang, gitu kan. akhirnya, oke okay lah, mau minta kemana, gitu. anterin aku ke Lamongan gitu katanya, oke diantarinlah ke lamongan. Nah pas jam setengah sebelas sekitar ya sekitar jam itu kayaknya ya itu bapak telepon telepon saya, itu bilang aku udah nyampe, nggak apa-apa kan, ayo nggak nyariin kan, enggak, aku bilang. Setelah itu sekitar 15 belas menit tahu-tahu mbok si dateng dateng datang ke rumah aku dateng bener-bener datang dari nganjuk ke sini ke lamongan ya dia buka itu sel, pelambuh aku sampai shock datang sama siapa? kan tadi ibu bilang dia jalan kaki kan nah, aku mikir dah emang naik bis? emang tahu? turun mana? kok bisa nyampe sini? nah, akhirnya penasaran aku keluar sambil bilang yowes, kok kambek bujuku aku bilang ya udah nanti biar diantar sama suamiku aku bilang gitu kan aku keluar ternyata ada mas Wan oh ternyata diantarin mas Wan aku tanyalah loh mas Wan kok kesini kan bapak udah pulang aku gitu terus ditanya berangkat jam berapa bapakmu hmm, bapakku nyampe ya sekitar jam 10an aku aku keluar dari rumah itu jam 10 itu katanya gitu ya Allah disitu simbokku nangis katanya kangen sama anaknya ya Ya aku tau lah ya namanya gimana ibu kangen sama anak tahu tahu banget tau sampai rela dari nganjuk klamon bayangkan aja tujuh puluh kilo dia rela itu nggak pakai nggak pakai sendal nggak nggak pakai dia cuma pakai baju itu aja baju seadanya terus pas nyampe sini tangan, tangan dia itu sampai gemeter, gak tahu kenapa ya. Tapi aku tahu kalau beliau itu jarang makan. Nggak tahu katanya, emang gak suka makan gimana ya? gak nggak nggak berasa lapar gitu. terus ngasih uang ke aku aku bilang gak usah tapi kata dia aku seneng ketemu awakmu aku seneng aku seneng aku cuma Rene pengen awakmu. katanya aku udah seneng aku udah seneng ketemu kamu aku kesini cuma pengen ketemu kamu pengen ngasih uang ke kamu aku tahu kamu susah orang yang biasanya aku benci karena dia memang ngomongnya ceplas-ceplas ngomongnya kalau ngatain tuh sakit tapi dibalik semua itu dia yang lebih peduli daripada orang yang pura-pura care pura-pura sayang ternyata kan? dia dia yang selalu ngatain pernah suatu ketika aku dibilang lonten apa lah pernah sakit tapi tapi rasa seks dia ya tadi aku bilang cuma satu kata maaf, aku bilang maaf. sambil aku peluk, aku aku kasih makan, aku bilin makan nggak dimakan, katanya nggak usah, gak usah gitu. terus jam sekitar habis jumatan kan hari hari jumat ya ini orang-orang udah pulang jumatan. Dia bilang udah aku tak balik yo, tuh katanya, "wes aku tak mulai yo, udah aku tak pulang dulu katanya ya, tuh jahat banget aku, jahat karena sempat membenci dia, karena kata-kata beliau emang- emang nyakitin banget tapi dibalik semua itu ternyata beliau memang sayang banget." 재미 yang neut